dimintain, dimintain, dipalakin. kita tuh di sini juga kerja berusaha hari kira like. nggak like Gak capek? Bro. Komen kali sopan ya. Heh heh. Jadi kita pakai tamus ya guys ya tamus yang mana sih? Mana tamus? Mana tamus guys? Guys? Guys mana tamus? Ya Allah aku nggak ngeliat oh ini agak keliatan waktu oh, coba <laughs> Baik <Ay. laughs> Ya ini, Susah banget Selanjutnya si Bril makan lato. daging kemarin idul hadah tinggi <laughs> Aku mit lah coba He Bodo Kipau Aku pun sampai sekarang Belum makan daging idul hadah tuh Kita main have fun aja Slow Tapi flicker aja kak Iya iya lupa Yaudah lo gak usah kebaca Bego cerah Lu coba diminta yang ngegas Kata jangan heh Hah, <laughs> apa sih? Hadir teteh, halo. Lumayan, bacet gak suka cabut aja. Bang gak sopan ilangin aja langsung bril. gimana? Oh, kita musnah jadi dari dunia persilatan ini ya. Sika bilang suka-suka lah, anjing. Kok mah kenapa Apa ke- ke- ke- ke- ke- Bang Fider, kamu dorok bocor si kiba, bygoh. Halo, kita sudah bisa komen. Asy, emang Bang Nakip masih gak bisa komen kah? Heh, gabung dong, ayo. Bang Nakib kemana aja? Emang gak bisa komen kemarin? Ayo, ah, ingusku bocor, guys. Ah, kenapa sih, ya. pake heboh sekali, Bosen kali. Ya Kuleat pake heboh, say. Aku gak tahu mau pakai apa. Ruby mint tadi. Aduh, poking... namanya klasik juga. Sama Deryo, salam juga. Kayaknya FB kena covid katanya astaga. Udah hilang, kok hilang katanya. Siapa yang hilang? Uh, mati aku, cok. Mati aku, cok. Mohon maaf <tele -t selfie> ya, Bang. Aku, aku IPS aja, lek. Nyala IPS, aku jelek. Ini di grup, Kak. Gak ada grup, mah gak punya, emang Gak punya grup, aku, Mama. Bro jangan lupa daftar nakhibsen di wa ayah satu untuk biar untuk lain itu untuk invite oke okay, oke okay, bang nakhib aku curiga gagas kayaknya yang komen gak sopan itu kena covid ya. katanya. eh bukan bukan lu lucu bener gak sundari gitu sundari itu apa jung pandang makassar padang sumatera barat makassar makassar jung pandang nggak nggak tahu nggak tahu umpah demi apa pun nggak tahu aku cok Jelah, ini nilai IPS aku, aku peta aja gak ngertiin Aku gak tahu, aku gak bisa bedain, misalnya, su, uh, uh, Apa misalnya ya, Sumatera Utara teh, kota apa aja aku gak tau. Sumatera Selatan itu kota apa aja aku gak tau. Itu gitulah dodol aku emang, maaf ya. Oh, berisik kali kau ya. Mati aku anak IPA, ya kan? Begini pas benci kali aku budok WPS. Pak Lampung itu di mana? Enggak tahu. Ah. Ah, mati aku cung. Oh. Lagi. ya. Mati lagi. Cuk. Ara ara. Aku mau live domino tuh takut totos anjir. Aku kenapa lagi lagi nggak hoki aku kenapa cuk. Hujan eh sama nyong. Di mana mang hujan mang? Hujan gini makan siomay enak. pada hujan di sana iya mana anak bahasa katanya. Jujuran kok bolos IPS karena ngatuh gurunya aduh. Heeh suka gitu anjir kalau IPS kan asli teori semua. Aku mendingan mendingan ngolah angka, mendingan rumus-rumusan daripada teori. Kucing anggap oh, kepala aku kucing ya. Skill 1 terus terus recall kak? bisa kah? Coba. Ya, giliran mau freestyle. Didatengin Anjim? Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabari -Mut kakabir, Ya Mutakabir Ya Halim Apa pak? Kalo nyanyi kayak gitu kok Itu bukan kopiret. nyanyi pak, itu tuh salawat bukan nyanyi Gak kena copiret gak sama sih di apa Enggak tahu pak, namanya solawat pak nggak tahu pak, kalau solawat Indensi. itu bukannya nyiwa izin si bapak Eh bapak jangan begitu, Bapak Jim bapak ya Allah, kebok nih tentang reproduksi ips ipa tentang reproduksi, aku paling nggak suka mang kalau reproduksi itu, ya si bapak meninggal ya, nih pak Ya Allah, Pak. Kok disampaikan, Pak? putih Anak IPA ke segitiga sama dengan segi panjang. Oh, enggak tau lah. Itu... Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Mati, Pak. Mati kok, Pak. aida Sakit oh, betul? Mantap pakai Thomas. Eh? <laughs> kok Thomas? Thomas, coba. <laughs> <Tamus, be. laughs> Thomas. Thomas, Thomas. <laughs> kemas guys Bang kenapa sih Bang kok tolong mas. coba freestyle-nya Bisa gitu eh bisa Cok eh oh iya bisa guys ini kita bebel makanya woi bisa-bisa bisa, bisa. bisa loh Pak bener Pak bisa gimana skill satu terus recall anjir ketawanya ngakak iya <tip> dia Thomas Jorgi <tip> Thomas Jorgi <tip> Thomas Jorgi kagila freestyle guys Thomas do manju Thomas Jorgi enggak tuh co co oke okay, oke okay, oke okay. mati deh nih mati nih guys yakin aku mati deh iya anjir si bapak ya ya oh, kalau Reza bisa konten tombol freestyle tegas Thomas anjir coba lagi ya coba lagi Thomas freestyle guys oke okay. mulai saat ini kita eh ling ling kucing aing Hei, hei, hei, kamu, hei, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, Xbox itu ngebunuh aku terus ooo, jangan lupa ooo, yang berjoin ya guys ya bantu ooo, yuk yuk bantu ooo, yuk ooo, ooo, ooo, ooo, di tag. Siapa itu ooo, siapa ooo, kelek ooo, Halo kalo, eh kelek lu mau jadi enggak ikut fit Lu ganti dulu lah namanya jadi kelek tu Nah, apa, ya aku mau bodoh pakai tamu deh guys? Bodo, bodo, bodo Halo Kaponi hai, abang Tara bodi band ya? Uh, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit! Allahi, Allahi sakit kali, cok Oh mas, bukannya kadang-kadang tapi, anjir. Eh, ah, otomers kadang tahap, tapi, ya, anjir. Besok katong ototop sama tiga hari. Oh iya, iya, iya, iya. Bener-bener, kamu keren banget ya, terbuk-terbuknya tapi. kali, astaga. Ya Allah, uh. baru satu aku nge-kill, ya Allah. Balaman aja biar... Tahu apa sih, anjir. Kenapa ya dia tuh kok... Ya, kali ya, sama aku Ya Allah, sakitnya. Apa ya Allah? Ih, sakitnya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, sakitnya. Pak, ulti, pak. Oke, okay, oke. Okay. Thank you. Aduh, gak bisa bakal aku, kan? <tik> ulti gak bisa balik. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Sudah mencoba pokoknya semangka dan mobil lagi ha habis Oke okay. enak kan itu saja tadi bilang tamu Thomas, Thomas sehat terus bang ya sehat terus bang uh kok mereka ngelort ya Allah sakit ya Allah sakit sakit gusuh mati yang soalnya enak gak sih enak Ali enak Ali enak Ali sumpah tadi ini ini overnya yang overnya udah nyobain belum yang udah nyobain belum guys over of emaltin over of emaltin over of emaltin benks anci kok anda meninggoy sih pak kalah itu sama si ceklops Check ya. clop. Cek check clop, check. mati ya keren nih selenanya gak ada obeng siapa nih jago nih ih sakitnya Allah, sakit ah, sakitnya gimana bentukannya, tunggu, ya aku ambil ya terobos terus meninggoy ini aku ambil ya, sakit gigi wan oh ternyata itu rodanya Thomas ke satunya katanya ini aku kasih lihat ya kayak gini, ada deh aduh, aduh meninggoy ya Allah, makan coklat ya, gak apa-apa Kayak gini nun, tuh Mas, lu tak ngomongnya langsung -ngomong ke Pirate Azer aja, ke Pirate Gila ya lagi gila, gila.